Hello guys and welcome to Perkenalkan ini adalah segmen baru Oh, I see Di channel Virginia Angel Ya, cuma kepikiran ingin menyampaikan informasi singkat Tapi nusuk ke otak Eh, maksudnya mudah dimengerti Okay. Kalian pasti pernah kan Merekam sesuatu melalui Kamera ponsel Atau kameranya kamera What? Ya, kamera Tapi pernah gak ada hal aneh Yang terekam di luar Dari objek yang kalian fokusin Hmm Nah ini ada beberapa manusia Yang sudah kudapati hasil karyanya uh, Maksudnya Rekamannya Dimana Ebu eh, saya Hal tak terduga alias penampakan muncul di sela-sela pengambilan video Yang pertama, datang dari Ghost Panic Team Sepertinya mereka itu ghost hunter atau pemburu hantu yang tengah live di hutan sekitar Gunung Putri Banyak pepohonan loh, ya iyalah namanya hutan Bunyian itu adalah makhluk. Ada suara. Arahnya dari bawah. Kalian dengar suara enggak teman-teman? Kang Adit, Kang Adit jangan terlalu jauh. Kang Adit jangan terlalu jauh. Arahin kamera ke sana ke sini sambil celoteh. Tiba-tiba terekam wanita berambut panjang yang hendak mengejar tim pemburu hantunya. Niatnya berburu hantu Malah ia yang diburu hantu Rekaman kedua Ini diambil dalam sebuah mobil yang sedang melaju Jalanannya sepi ya Kiri kanannya sangat hijau Banyak pohon Saya sedang mendeskripsikan Begitulah Lagi jalan Tiba-tiba mobil itu akan melewati sebuah pohon dan Apakah itu? Saya ulang Seperti seseorang dalam kondisi tergantung Atau itu sosok Mbak Kunti Hi. Selanjutnya Rekaman ini memperlihatkan ada seseorang yang sedang bobok Tidur maksudnya He gerak. Kalian tengok gak? Tirai jendelanya bergerak loh. Eh, apaan tuh? Pelan-pelan menoleh, astaga. Mbak Kunti ya itu? Terlihat aktif hantunya. Saya nggak yakin itu hantu asli. Mungkin ulah teman-teman yang jahil. Ada-ada aja rekaman ke for berlangsung di saat seseorang sedang ngevlog, tapi bukan Mr. Bean. Videonya tampak goyang-goyang, ya. Ada yang goyang, tapi bukan gempa. Kok ngelawak? Kamera mengarah kiri kanan atas bawah, tiba-tiba. Ada sosok wanita dengan wajah yang cukup menyeramkan Merinding Terakhir Ini sepertinya datang dari tiktokers Sepertinya ya, anggap saja iya Seorang lelaki yang sedang berbaring menikmati sebuah lagu Hal tak terduga terjadi, ini rekamannya Ada yang mengintip, tapi bukan sapu. Nampaknya lelaki itu menyadari kejanggalan tersebut. Ia mendekati dan... Tidak ada apa-apa. Karena saya adalah orang yang humble dan sangat baik, bonus satu lagi deh. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Jangan replay ya, nanti ketawa. Oke, segitu aja video hari ini. Tolong support channel saya, minimal like, maksimal unlike. Eh, maksudnya subscribe. Biar niat bikin video yang baru lagi. Aku Virginia Angel, terima kasih udah minat and see bye-bye.